Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The SPP TV. Dan apa kabar para skipper setia? Saya doakan atas kesehatan dan kelancaran rezekinya yang barokah. Dan bagi kalian yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe -nya dan membunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya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 lagi laki-laki jawa perkutut bukan burung sembarangan ia memiliki nilai filosofi tersendiri yang menjadi lambang ketenangan batin si pemiliknya konon burung perkutut juga merupakan lambang status sosial bagi pemiliknya perkutut menjadi simbol status sosial yang tinggi karena dahulunya banyak kalangan terpandang saja seperti raja dan kaum priayi yang memilikinya sehingga tak sembarang orang memeliharanya hal itu juga terkait dengan konsep yang melambangkan kemapanan laki-laki dalam budaya Jawa pangkat dan derajat laki-laki Jawa Belumlah dianggap sukses jika hanya memiliki istri atau karwo, rumah atau wisma, keris atau curiga, dan kendaraan atau turangga. Ia juga harus memiliki dengan melengkapi dirinya dengan memelihara burung atau kukila berkaitan dengan lima hal yang melambangkan kesuksesan lelaki Jawa kurang lebih rumah atau wisma menyirahkan bahwa orang hidup harus mempunyai rumah atau tempat tinggal yang mapan hal itu sebagai kebutuhan pokok yang kemudian bisa menciptakan terjadinya sosialisasi antar sesama yang kedua adalah istri atau karbo merupakan sosok pendamping dan sebagai lambang keindahan. Keris sebagai curiga adalah simbol karisma yang melambangkan kepercayaan diri seorang. Keris merupakan pusaka yang menjadi perwujudan dari kemuliaan masing-masing dari pemiliknya, sementara kendaraan atau turangga yang artinya sebenarnya adalah kuda. Merupakan lambang transportasi guna memudahkan dan memperlancar perjalanan seseorang. Yang terakhir adalah burung atau kukila adalah simbol ketentraman patin karena bentuknya yang indah dan suaranya yang bagus. Sekian